Selamat pagi Truna, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, pada pagi hari ini nih, Kakak mau ajak adik-adik semua untuk saat teduh bareng nih. Oleh karena itu, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai saat teduh di pagi hari ini. Oh iya, alkitabnya juga jangan lupa disiapin ya adik-adik. Nah, sebelumnya, Kakak mau ajak kita semua untuk menyiapkan terlebih dahulu bahan bacaan Alkitab kita hari ini Yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ketiga Baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan roh kudus kita bersatu dalam doa Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur. Tuhan, kalau Tuhan boleh menjaga dan melindungi sepanjang malam, kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ketiga yang berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Baik adik-adik, judul renungan pada pagi hari ini adalah menjadi penurut. Dalam ibadah syukur kelahiran atau hari ulang tahun anak, Biasanya orang tua akan menyampaikan permohonan doa yang penting. Permohonan itu adalah agar anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran pada orang tua. Hal tersebut merupakan salah satu kebahagiaan orang tua. Namun demikian, dalam kenyataannya banyak anak-anak yang tidak menurut pada orang tua. Seringkali... Orang tua baru ngomong satu kata, anak-anak sudah sampai sepuluh kata. Bahkan tidak jarang mereka melawan orang tua. Nah, bagaimana dengan Sobat Rona? Penulis surat Yohanes memberikan nasihat kepada pembacanya dan kita, bagaimana menjadi anak Tuhan yang penurut. Hal terutama yang harus dilakukan adalah mengasihi Tuhan. Kemudian, mengasihi orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Ketika seseorang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan juga orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, maka dia secara sadar dan tanpa beban sedikit pun akan menuruti nasihat. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dipatuhi melalui ketaatan kepada orang tua? Ketika kasih menjadi dasar, tidak akan ada lagi kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang dikerjakan sebagai anak Allah yang terasa memberatkan Orang dimampukan untuk mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dan akan selalu tetap mengasihi kita Sobat runa, tidak pernah ada kata terlambat bagi kita untuk belajar membaharui hidup Jikalau selama ini kita lebih sering mengecewakan Tuhan dan menyakiti hati orang tua dengan tutur kata serta perbuatan yang tidak berkenan kepadanya, maka mari mulai hari ini buatlah komitmen bahwa kita mau menjadi anak-anaknya yang penurut. Ingatlah selalu akan kasihnya yang begitu besar pada kita, dengan demikian kita pun akan dipenuhi dengan kasih. Dan sukacita dalam melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendaknya. Baik adik-adik, kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh diingatkan kembali akan FirmanMu. Tuhan, kami mohon agar kiranya Engkau memampukan kami untuk kami dapat menjadi anak-anakMu yang penurut, mau dengar dengaran, mau taat. Mau setia kepadamu dan kepada orang tua kami, dan mampukan kami, Tuhan, untuk kami mau hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebentar nanti kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa untuk selalu ingat pesan Ibu 3M. Untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.